Assalamualaikum Sobat Aski Biasanya tet di saat dengerin rapat Seminar atau mendatangi pengajian majelis-majelis taklim Gimana cara mudah mencatat otomatis memakai handphone kita Mau tahu caranya? Langsung disimak aja ya Langkah pertama kita buka Google Play Store nya ya Kita install aplikasinya yaitu Notion Kita install aja kita tunggu sampai selesai diinstal. Kita buka, kita pilih ya untuk mendaftarkan akun kita. Setelah itu langsung kita coba nih. Kita masuk ke setting bahasa dulu ya, karena kita bahasa Indonesia, kita setting ke bahasa Indonesia. Setelah itu kita tes nih. Berikan pelikan yang baik buat anak-anak. Berhasil ya. Setelah berhasil, coba kita arahin buat merapikan teksnya. Oke, okay. kita stop, kita replace aja. Selesai, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.